Jumat, 12 Mei 2023, setelah sholat Jumat, masyarakat Palembang menggelar ziarah akbar Palembang Darussalam. Ziarah akbar ini dimelodi oleh ratusan wong yang berasal dari perwakilan, puluhan organisasi, dan peguyuban masyarakat Palembang. Ziarah akbar ini adalah ziarah akbar pertama yang digawai ke sebagai cikal bakal, ziarah yang akan digawai ke tiap tahunnya, dengan menziarahi para sultan dan keluarga dari Kesultanan Palembang Darussalam depannya jarak ini akan digawe ke setiap bulan Sawal dengan momentum mengenang Sultan Mahmud Badaruddin II yang diasing ke Ternate pada tanggal 4 Sawal. Selain itu momentumnya juga bagus. Bulan Sawal ini adalah waktu yang baik dikarno ke umumnya para perantau asal Palembang banyak yang balik ke Palembang dan mudah-mudahan di tahun depan bisa digawe ke di awal-awal bulan Sawal biar masih banyak yang berkumpul di Palembang momen yang bagus untuk ngejalin silaturahmi yang lebih erat. Sebelumnya Mang Dayat ingeti, subscribe dulu ya channel Mang Dayat jangan lupa. Channel wong kito dan mumpung masih bulan Sawal, Mang Dayat ucapin mohon maaf lahir batin. Salam sedulur dari Mang Dayat. Pada ziarah Akbar Palembang ke ini dimulai perjalanannya dari Masjid Agung Palembang yang kemudian menuju makam Kamo Jayo. Ngapo ziarah pertama dipilih ke makam ini? Hal ini dikarno ke, di makam Kramo Jayo ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dikarno ke, makam Kramo Jayo beberapa kali dilakukan ke yang sampai saat ini makam Kramo Jayo mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan. Batu-batu nisannya sudah dihancurkan ke, dan makam ini sudah tidak terjenguk lagi alias Rato dengan tanah. Harapannya dengan diaduk ke sejarah Akbar ini, pacak mengunggah masyarakat untuk lebih peduli, dan juga melakukan pengawalan dalam penyelamatan makam-makam dari Kesultanan Palembang. Apalagi tertulis sudah terdaftar sebagai objek diduga cagar budaya. Tapi hal ini Pecanyo tidak menjadi hal yang bisa ngejago dan juga menghalangi oknum tertentu untuk melakukan pengrusakan makam. Dikhawatir ke hal yang samu akan terjadi dengan makam-makam para raja dan sultan di Palembang yang lainnya. Berikut adalah manakib mengenai Pangeran Jaya Siapa beliau dan apa peran beliau untuk Palembang yang kemudian diteruskan dengan Tausiah adalah perdana menteri pertama ketika Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan. Ya, jadi jadi jangan salah persepsi nanti dibilang perdana menteri pelama Sultan Palembang, berarti zaman zaman Sultan Abdul Rahman, misalnya begitu kan? Jadi jadi salah persepsi. Begitu. Jadi kami tegaskan lagi beliau ini adalah perdana menteri. Pada masa Kesultanan Palembang Dharus Salam dihapuskan Beliau adalah menantu Itu paling penting Beliau adalah menantu dari, dari pahlawan nasional kita Yaitu Sultan Mahmud Badaruddin II yang ada di Ternaki. Nah oke kita bacakan lengkapnya Aku buka dari prolognya supaya lemak Nah jadi karena jasa-jasa beliau Itulah maka kita perlu melakukan ziarah ini Yang sayangnya tidak dilakukan Sebelum-sebelumnya, jadi kalau kita nak mungkin mungkin dia ini tidak akan terjadi kalau memang sebelum-sebelumnya kita lakukan ini. Nah ini membawa hikmah buat kita semua. Nanti Tasya yang menyampaikan itu, hikmahnya ngapo harus kita adakan ini karena akan terjago makam-makam leluhur -makam kita. Nah itu itu hikmahnya nanti. Itu bagian dari Sulaiman Emron nanti ya. Beliau memiliki nama asli Raden Abdul Azim. Jadi nama beliau nama lahirnya nah, Raden Abdul Azim. Bin dari Raden Muhammad Hanatif. Jadi Aduh Jadi kalau kita kan kenal tadi Pangeran Ramojaya, tapi Insya Allah sampai Pateha tadi ya. Tapi nama azinnya Pangeran Abdul Azim. Ada yang nambahin Pangeran Raden Ra Abdul Azim Natu Diraja juga karena gelar dari wong tuanya itulah Pangeran Nata di Raja. itu Pangeran Natu Diraja. Yang pertama. Beliau dilahirkan di Palembang. Pada tahun 1207 Hijriah atau bertepatan dengan 1792 Masehi, jadi sudah 1700 yang lalu dia lahir. Dari nasabnya, Kramo Jaya ini merupakan anak dari Pangeran Nato Diraja Raden Muhammad Anafia yang tadi saya sebutkan, yang zuriatnya bersambung dengan Sultan Sultan Palembang. Baik itu Sultan Palembang Darussalam yang pertama dan yang kedua berarti ke Sultan Abdurrahman dan Sultan Muhammad Mansur Jayo yang kemudian beliau juga menikahi nah tadi sempat saya singgung beliau menikah dengan permaisurinya adalah anak dari SMB2 jadi menantu dan ada istri yang lain nah dari istri yang dari anak SMB2 ini punya lima putri lima anak Rino dan dua putra ya jadi tujuh. Ini baru sih kok cabang. Belum? Ada cabang yang lain. Jadi kalau nak kita susuri status tanah ini ya tanah gudel sebenarnya dalnya. Kalau rumah rumah gudel, kalau tanah tanah gudel, tanah waris, tanah yang dihibahkan menjadi umkonan Dalam sejarahnya kami lihat catatan di di pemerintahan Belanda itu 3,2 hektar luas tanahnya jadi kalau sampai ke jalan lematang situ, sampai salendra simpang dempo Qurania pabrik kecap emas masuk semua itu kalau kita nak hitung yang awal nah untuk yang akhirnya baik tersisa lah tanah ini kurang lebih ya 500 meter persegi yang ada ini kurang lebih ya kurang-kurang dikit lebih-lebih dikit kalau ada cahaya ukuran lewek mau cek-bicek nah dia juga sebagai menantu dan istrinya bernama Raden Ayu Hotima. Raden Ayu Hotima. Kemudian punya anak tuju dari tuju ini maka akan bercabang bercabang bercabang sampai lah yang garis sekarang. Mungkin garis keturunan keenam ada yang kelima, ada yang ketujuh gitu kan Belum dari istri yang lain. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya dia punya tiga istri, berarti dok tiga pabrik yang melahirkan anak-anak. Ya kalau uang kita, uang Islam tidak masalah banyak anak karena banyak anak di samping katanya banyak rezeki menurunkan zuriat katanya itu itu prinsip yang kita zaman dulu sesungguhnya ini diasingkan uh, setelah Sultan Mahmud Badaruddin II diasingkan ke ternati beliau ini dipanggil oleh Sultan dipanggillah empat pangeran pada waktu itu yang pertama pangeran Kerajaung kemudian pangeran Sawaludin pangeran Abdurrahman Kemudian Pangeran Cik Hasan Nah mereka ini dipanggil, dititipkan Semasa aku diberangkatkan Tolong kalau jung kita ini lorui belembang, Jingoi belembang ini Ya karena aku jauh kalau bakal dibuang kira-kira Perjalanan SMB 2 sendiri itu tidak langsung nyampe ke Ternate Mang CBC Jadi jangan bayangkan sekarang naik plane, naik pesawat Langsung nyampe 2 jam Kalau zaman dulu itu baca berbulan-bulan apalagi pakai sistem pelayaran estapet jadi dari pelembang mampirnya kemana? karena ibu kota pada masa penjajahan itu adalah Batavia maka mampir dulu Batavia lapor lapor dong, tahanan sudah kami bawa nah kira-kira begitu -kira itu kan mampir dulu ke sana jalan lagi jalan laut, akhirnya adalah ke Ternati. itu untuk SMP Duo nah, dia berpesan kepada empat pangeran ini, tolong jago tolong Haro tolong perhatikan, terutama untuk uang kita Palembang Karena kesultanan ini dibubarkan secara sepihak oleh uh, oleh pemerintahan Belanda 1821 dibuang, 1823 dibubarkan Kemudian diganti sistem pemerintahannya oleh Belanda Apa nama sistem pemerintahannya mungkin Mang CBC juga belum tahu Kalau yang tahu Alhamdulillah namanya keresidenan Palembang. Bagi yang generasi generasi sepuluh mungkin dengar waktu itu keresidenan Palembang. Nah, keresidenan Palembang inilah pangeran Kamojayo juga diajak dalam pemerintahan. Nah, pertanyaan gitu ngapo dia melok ke sana? Kano. Uang yang cinta terhadap Sultan Mahmud Badaruddin II yang masih mendukung loyalis lah kalau bahasa kita sekarang ini masih banyak pada waktu itu. Sehingga dikhawatirkan akan ada pemberontakan-pemberontakan di sana sini baik itu di ibu kota maupun di daerah-daerah. Maka salah satu orang yang bisa, yang pacak, nah, yang pacak mengamankan dan mengendalikan ini adalah Pangeran Kramojo maka diajaklah beliau menjadi Pak dana menteri. Nah yang disebut-sebut perdana menteri itu itu. Beliau menjadi, menjadi perdana menteri pertama di era keresidenan Palembang Setelah itu Belanda tidak percaya lagi dengan Wong Kito. Ngapoh, ay masih nak bela Wong Kito tuh lah, ya wajar lah. Sultan mertuonyo, dia juga Zuriat, ya masih nak bela Wong Kito tuh lah wajar. Nah, di situ ada ketidakpercayaan dan disinyalir dia juga tetap menghimpun perlawanan-perlawanan di daerah-daerah, terutama di Empat Lawang, ya di, dan sebagainya. Nah, akhirnya. Dia juga dibuangkan, dibuang dan diasingkan. Nah, menurut catatan dari beberapa sila-silsila, sil -sila dibuang ke Purbolinggo. Nah, kemudian masalah kematian ini menjadi polemik. Menjadi polemik. Ada catatan yang kami pelajari ya, ini sejarawan kan mempelajari e, naskah-naskah lama. Ada catatan mengatakan beliau wafat di sana. Kemudian setelah wafat diminta kembali oleh keluarga untuk dibawa dan dikuburkan di sini. Ya, itu di sini ini dulu kalau kami masa kecil kami ini um 15 silir inilah sama dengan lakoni ini, mana tadi ya um 15 nah sama jadi kami tahu ini kuburan kalau ada yang ngomong ini bukan kuburan aku berani bersumpah dan bersaksi bahwa ini adalah kuburan ya ini ada ungkonan ada ungkonan itu ada rumah-rumahan putu lama itu menunjukkan kami lewat sinilah kalau berjalan di sini ada SD24 dulu kakak aku dulu di sini SD24 nah jadi ini kuburan sejak dulu bayangkan kemudian Tadi, ketika ini menjadi presiden yang beliau jadi perdana menteri tadi kan batas itu. Nah, kemudian dia diajak, kemudian dia di, dibuang juga karena dianggap memberontak dan sebagainya di bolinggo Masalah jasadnya ini menjadi perdebatan atau debatable. Yang jelas dia wafat dan dia mati dan di, ada kabar dikuburkan di sini. Mau mana ceritanya? Pertama, ada kemungkinan dia mati di sana, kemudian dibawa setelah dikuburkan dibawa tulang belulangnya ke sini. Yang kedua dari catatan dari literatur tua, salah satu literatur lama, itu menyebutkan bahwa dia diminta kembali oleh Zuriat sebelum wafat. Dan salah satu perannya ada orang Nestora pada waktu itu yang juga ikut menyumbang. Jadi kalau misalnya ini terbalik gitu loh. Jadi ada orang Nestora juga yang ikut menyumbang untuk mengembalikan dia ke sini saking cintanya. Nah, dia wafatnya di Palembang. Itu versi yang kedua. Nanti kita buat teliti lagi. Nah, dari versi ini, intinya dia dikuburkan di sini bersama istrinya, Raden Ayu Khotimah, kemudian gurunya. Nah, dari para Said, Said juga, di para Habaib juga, nih, ada gurunya. Biasa kalau orang Palembang, raja-raja Palembang, penguasa Palembang, biasanya kalau dikuburkan dia berdampingan dengan Imam Kubur. Imam Kubur itu biasanya bisa guru spiritual atau guru penasehat keagamaan. Nah, itu yang dianggap dekat dengan dia, biasanya dikuburkan bersama. Ya, guru agama lah kalau bahasa kita sekarang ini. Nah, kemudian dikabarkan di sini. Dan sekitar ini ada kemungkinan kita minta maaf dulu sebelum ini. Yang kita duduk ini kemungkinan ada yang kita duduk di kuburan. Jadi, beristifarlah kita galau galo Ada kemungkinan kita duduk di pojok kuburan.